Halo sahabat Tomas Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Di sini kita akan melanjutkan pengerjaan exercise 5-3, strip yaitu memproses incoming payment untuk item ini. Dalam video rekaman ini, amount-nya adalah 4.082,5 karena customer mendapatkan diskon 3% karena dia sudah melakukan pembayaran dalam 14 hari. Kemudian cara membaca payment term ini Customer mendapatkan diskon 3% jika membayar dalam 14 hari, customer mendapatkan diskon 2% jika pembayaran dalam 30 hari, dan tidak mendapatkan diskon jika lebih dari 45 hari. Mungkin ada perbedaan antara transaksi yang teman-teman lakukan dan rekaman video ini. Tidak masalah, silakan disesuaikan dengan transaksi pada saat teman-teman memproses pembayaran dari customer. Selanjutnya kita akan melakukan proses incoming payment menerima pembayaran dari customer. Caranya kita back saja. Lalu kita perlu menuju ke bagian dokumen entry. Di sini ada T-code F-28 incoming payment. Ini adalah t untuk memproses incoming payment. Di sini kita perlu menginputkan dokumen date kita hari ini. Lalu untuk account-nya kita isi 113100 dengan amount-nya 4082,5. Silahkan disesuaikan dengan amount teman-teman sendiri. Untuk account-nya A dan additional selection-nya document number. Setelah itu kita klik proses open item. Inputkan dokumen number-nya di sini. Lalu kita tekan tombol save. Jika di sini terdapat perbedaan amount, kita bisa membuat agar cash discount menjadi 0. Caranya dengan mengetik angka 0, lalu menekan tombol enter, sehingga nanti di sini akan menjadi balance. Setelah balance, teman-teman dapat kembali mengklik tombol save dan kita sudah berhasil untuk memunculkan nomor dokumennya. Teman-teman dapat kembali ke menu FBL5N. Melihat clear item lalu mengklik tombol execute. Di sini kita sudah dapat melihat bahwa transaksinya sudah berhasil. Jika teman-teman masih ingat di akhir exercise part strip 6, teman-teman pernah melihat status display billing. Ada yang not clear. Nah Di sini kan customer sudah membayar. Berarti seharusnya statusnya adalah sudah clear. Cara untuk melihatnya, jika teman-teman lupa nomor billingnya dapat mengklik pada bagian ini. Dan mendapatkan payment referensi nomor billingnya nya di sini. Ini adalah nomor billingnya kita copy saja. Lalu membuka transaksi VF03, menginputkan nomor billingnya. Lalu kita tekan display document flow. Di sini kita dapat melihat bahwa status accounting dokumennya sudah menjadi clear dari yang sebelumnya not clear. Berarti customer sudah menyelesaikan piutangnya. Demikianlah pembahasan untuk. Modul unit 5 ini terkait incoming payment, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.